Uh, ceritanya sekarang saya berada di Swenson Ice Cream, akhirnya nemu di sini. Uh, dan di sini ini agak malu-maluin sih, jadi di sini saya cuman untuk uh, datang buat ngeklaim voucher aja. Jadi karena uh, saya member di salah satu swalayan. Dan untuk kuota dengan uh, pembelajaran tertentu, itu kita dapat voucher untuk di banyak store. Nah, salah satunya di... Swensen ini Nah, saya dapat voucher yang seperti ini tuh banyak sekali dan saya baru tahu kalau voucher ini itu akan habis di akhir bulan ini nah dengan voucher ini itu saya bisa uh, ada produk-produk tertentu yang dipromosikan jadi selama masa promosi itu kita beli tanpa voucher itu harganya 159 itu sekitar 74 nah dengan voucher ini saya hanya perlu bayar 99.4 uh, plus dapat uh, uh, bonus scoop uh, Ice cream lain nah, nanti bakal saya tunjukin seperti apa Ini masih pesen dulu Oke kita tunggu saja Ini sepertinya ice cream saya udah jadi Sudah mau diantar sama banyak Thank you. Thank you. ini dia pesanan saya jadi saya pesannya yang menu ini jadi yang di menu promosinya itu seharusnya untuk yang es krim ini harganya Rp. 159.000 nah dengan voucher itu saya bisa beli uh, hanya dengan Rp. 99.000 jadi saya tadi beli dua porsi ini yang satunya satunya ada di belakang kamera dan untuk yang free free scoop-nya pilih yang ini yang rasa strawberry cheesecake sama yang strawberry aja jadi lumayan hebat banyak uang lah jadi langsung aja saya cobain saya mencobain yang ee... Saya mau coba ini yang utamanya dulu, yang bukan gratisannya ya Saya coba ini yang menariknya dulu Ini saya pesan yang uh, asam mangga Jadi ini uh, dapat santan Saya jarang, kalau saya beli es krim jarang sih kasih santannya Karena biasanya santannya emang enggak manis Cuman, enggak uh, tahu ya, biasanya kayak bikin enak kayak gitu loh jadi eh, rasa es krim aja, jadi nggak merasa Jadi saya kesampingan aja, saya makan Ini saya cobain toppingnya dulu. Saya juga penasaran sih, ini rasa nyawa. Mungkin hmm. sih kayak itu. Hmm. Itu kelepon tau kan? Jadi semacam telepon sih jadi adonannya bukan eklepon ya apa ya wetok, semacam wetok lah jadi adonannya itu kalau kita makan itu seperti makan telepon jadi ada adonan tepung kanji gitu tapi dalamnya tuh isi yang kalau kalian makan undi-undi yang isi kacang hijau tuh nah, persis seperti itu kita coba es krimnya sekarang eskrimnya mangga banget, mangga banget. Muri eskrimnya dapat, tapi aroma mangganya lebih strong Dan sajiannya itu, ini tuh ketan ya. Jadi bawahnya ini ketan. Kalau kalau orang Jawa itu kan ketan ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, tapi ini ketan. Jadi ini uh, Itu seperti ketan salak Tapi yang manisnya dilangkat Seperti makan ketan salak Tanpa gula Ini kondimennya Atau ini apa nata apa Puding ya uh, Kondimennya ternyata puding <tuh> Puding biasa Jadi jarang-jarang nih makan es krim tapi disajikan bareng sama tetan Ternyata ada edition kelapa muda juga. Kemudian rasa seperti ini kalau kita beli tanpa voucher pun 159. Berarti itu worth it. Sih. Tempatnya bagus. Dan ini credit ya, es krim warna-warni. Yep. Sudah habis Sekarang saya mau cobain Yang Strawberry-nya dulu Yang friskutnya Menurut-menurutnya gak enak sih Ini lebih soft Ini rasanya lebih soft dari yang yang rasa mangga tadi, yang mangga tadi, uh, aroma dan rasa mangganya strong banget, tapi Korean ini. Lebih kek, kayak berasa cuma esensialnya stroberi aja gitu, dek. Stroberi esen saja. Stroberinya rasa susu badannya enggak terlalu kuat. Iya, lupa, saya mau kasih 7. Jadi saya tadi makan satu porsi kan, dua porsi kan, harga normalnya kan 150 150000 an kan? dua, harusnya kan rp 308000 Nah, dengan kocor itu saya makan dengan sedikit banyaknya, tagianya cuma 100, 100000 uh, ya, cuma rp 198000 158 jadi benar 99 kali dua, jadi 198. Saya so, sudah mengosankan semua es krimnya, banyak Habis uh, ini saya mau ke tempatnya teman dulu, mau makan sotam. Jadi mungkin kalian banyak yang sudah tahu apa itu sotam. Cuman kan di channel ini saya belum pernah kasih tunjuk sotam di channel ini, jadi. Abis ini saya mau pergi ke tempat teman untuk uh, makan somtam, uh, salah satu street itu di sini. Jadi, uh, ya sampai ketemu di tempat uh, makan somtam berikutnya aja.